Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara membuat foto yang akan di scan di Citra Emulator. ya. Dan kalau mungkin kalian habis nonton dari video yang kemarin juga... Ya mungkin kalian kurang jelas gitu ya bagaimana cara bikinnya. Dan mungkin kalau kalian males gitu kalian bisa download dari deskripsi di bawah. Saya udah bikin uh, semacam template-nya gitu. Jadi kalian cukup tinggal masukin fotonya aja. Nggak harus uh, kalian bikin kayak background sebagainya gitu. Dan sebenarnya untuk bikinnya gampang banget. Di sini kita nggak akan pakai template. Jadi di sini kita akan bikin dari nol ya. Di sini kita akan klik aja yang new. Dan di sini saya menggunakan aplikasi Photoshop gitu. Kalau kalian pakai paint sebenarnya bisa aja terserah kalian ya walaupun aplikasi apapun ya itu kalau kalian bisa pakainya sih bakal jadi bagus gitu dan untuk resolusinya di sini saya akan memilih resolusi 1000 kali seribu gitu 1000 pixel kali seribu pixel jadi hasilnya nanti akan jadi kotak ya jadi ya kanan kirinya sama gitu pokoknya semua sisinya sama gitu dan kalau kalian mau pakai persegi panjang terserah kalian mau pakai bentuknya lonjong ya terserah kalian lah gitu ya dan untuk resolusinya di sini saya pilih 300 ya di nah, sini kita akan create ya atau mungkin create apapun itu ya dan untuk backgroundnya terserah sih untuk warnanya kalian bisa pakai warna apapun cuman di sini saya sakan warna putih dan ya karena biar gampang aja sih dan biar lebur aja sih sama foto dari QR-nya ya. Dan di sini untuk foto aslinya, ini adalah foto aslinya kalian bisa dapat di Google, kalian bisa dapat di forum-forum terserah kalian. Dan di sini saya gak saranin kalian buka dari file terus open ya karena ya Nanti bakal ngebuka di tab baru dan kalian harus layer via copy atau mungkin duplicate layer dan sebagainya. Cuman kalau kalian mau simple kalian tinggal buka aja di Windows Explorer tinggal kalian drag fotonya ke sini. Dan di sini nanti akan ada foto QR-nya dan di sini ketinggalan kalian cukup uh, potong aja gitu ya untuk uh, ininya nih untuk QR-nya karena untuk yang ininya kalian enggak butuh kalian cuma butuh QR-nya doang untuk fotonya gitu kalian bisa kayak cuman gitu doang gitu ya pakai yang kotak itu kan untuk yang ini toolsnya gitu ya, ini rectangle mark tool kalau nggak salah ya namanya itu ya setelah itu kalian cukup klik kanan terus kalian pilih yang layer via copy kalau kalian mau pakai yang crop bisa cuman ya sampai belakangnya pun nanti bakal keikutan ke crop gitu jadi di sini saya tidak akan pakai crop dan tinggal kalian hide aja potong aslinya gitu ya. Dan nanti bakal kelihatan ya untuk QR-nya. Dan setelah itu kalian tinggal drag ke tengah mungkin atau mungkin kalian bawa ke tengah gitu. Kalian bisa pakai ruler gitu dengan klik chat RLR. Kalau kalian uh, belum tahu, R untuk ruler. Dan di sini kita akan uh, simpan aja di tengah gitu ya untuk layarnya di sini kita akan simpan di tengah dan nanti hasilnya akan kayak gini ya kira-kira gitu ya. Ya pokoknya sama gitu ya, kayak yang tadi gitu. Dan kalau kalian scan di citranya nanti bakal kelihatan. Dan mungkin di sini kita akan uh, lihat lagi ya. Berbedanya kayak gimana sih gitu kalau di sini kita nggak edit sama edit gitu fotonya dan sini kita akan ke configure dan di sini kita akan ke sistem kamera jadi kita akan preview ya untuk fotonya, dan nanti hasilnya bakal kayak gini. Dan kalau kalian mau ngescan, misalnya kalau di persona ya persona, kalau di Pokemon ya Pokemon gitu ya. Kalau kalian tahu gitu ya, Pokemon apa sih misalnya Pikachu gitu ya? Di sini ada QR nya dan kalau nya kehalangan kayak gini, ya nggak akan bisa gitu, nggak akan nggak akan ya nggak akan kebaca gitu ya untuk QR nya Dan untuk persona ya personalnya nggak akan dapat di sini personalnya adalah Yositsune. Ini nggak akan bisa gitu, jadi kan pilih aja gambarnya gitu ya yang udah kalian edit tinggal kalian open gitu ya dan tinggal kalian klik preview gitu dan nanti akan kelihatan gitu untuk fotonya dan kalau walaupun ini kecil ya nggak sampai full banget gitu sampai satu layar sampai di sini nggak full ini bisa kebaca gitu saya udah nyobain juga dan setelah kalian edit ini jangan lupa kalian save karena udah kalian edit gak kalian save ya percuma juga gitu kan cukup klik save as gitu kan. Dan kalian cukup uh, ganti untuk save as type-nya dengan jpg ya, atau mungkin jpg atau jpe di sini yang ini gitu kan. Dan kalian isi namanya apa aja bebas gitu ya terserah kalian. Dan setelah itu kalian tinggal masukin ke citra emulatornya. Dan ya pastiin kalian pakai uh, kameranya adalah yang rear atau rear nggak tau ya dibacanya apa. Pokoknya kamera belakang ya intinya. Dan ya, kalau kamera depan nggak bisa, entah kenapa jadi gelap, gitu, nggak, nggak kebaca di gapnya. Dan ya, jadi cukup segitu doang sih untuk videonya. Kalau kalian masih bingung juga untuk tutorial bagaimana cara pakainya gitu untuk kamera ini, kalian bisa nonton video sebelumnya gitu ya. Dan ya, jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan tekstur kucing. Bye bye.